Teoku Wisnu ini mengunggah sebuah postingan momen ketika berkunjung silaturahmi ke rumah Leslar, persahabat ya. Perhatikan di postingan foto ini, mereka memang benar-benar satu frekuensi, persahabat ya. Sama-sama kocak, membuat kita sebagai fans sejati Leslar ketawa bahagia, persahabat ya. Ada kalimat yang dituliskan lewat caption oleh Teoku Wisnu disitu tertuliskan persahabat ya saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rizky Bilar waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Teoku Wisnu bertanya persahabat ya ibu kota Yordania aman pak Rizky Bilar menjawab aman alhamdulillah katanya cuma masya Allah <laughs> inilah kekiotan dari Teoku Wisnu dan Rizky Bilar persahabat ya dan kita lihat kakak Bilar berkomentar di postingan tersebut Kakak Abdul mengatakan, ya ampun masih aja katanya persahabat ya emang keren dan kocak nih Wisnu Tama kata persahabat ya. Aduh <laughs> dan kita lihat juga di komentar ini persahabat ya ternyata Kak Karis kehilar itu salah nge-tag orang yang di tagnya itu Kak Wisnu Tama bukan Teoku Wisnu persahabat ya hingga banyak sekali komentar yang diberikan. Ada akun Akila Aprilia Unscore mengatakan, mohon maaf, ente salah orang, katanya aku masalah banget persahabat ya, kakak Bilar ada-ada aja kelakuan. Yang dilakukannya persahabat ya, membuat kita sebagai fans sejati merasa bahagia dan ketawa ngakak persahabat ya. Ternyata kakak Bilar itu ngetiknya salah, dan hingga dikomentari juga oleh Teoko Wisnu. Rizky Billar mohon maaf, Papa B, sini saya bisikin beda orang Katanya Pak sahabat, ya bikin ngakak aja nih kelakuan keduanya Memang bener-bener sefrekuensi, mudah-mudahan sehat, bahagia selalu untuk mereka berdua Amin, ya robbal alamin Hingga di postingan ini banyak sekali komentar, banyak respon yang diberikan dari para fans yakni dari akun Instagram, Yeni Skor Devri mengatakan Ngakak, persahabat ya, sefrekensi, aman-aman Yaman kali, kalau mana bacanya ampe dua kali, baru paham kali persahabat ya <gul> Dan kita lihat juga komentar lain yang diberikan dari aku nih Yaman skoriorbiul92 Aha, sumpah garing tapi bikin ketawa katanya persahabat ya Memang kedua orang ini selalu saja membuat kita bahagia Tak hentinya doakan yang terbaik mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan, kebahagiaan. Kekabar berikutnya juga persahabatan ya. ini ada info resmi dari Bang Ariel soal acara IDA, Indonesian Dangdut World 2021. Yang mana idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar itu akan menjadi bintang tamu di acara tersebut hari Rabu tepatnya besok malam 1 Desember 2021 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar sahabatnya jangan lupa tentu besok malam akan hadir idola kesayangan kita di acara Indonesian download World 2021 ada kalimat karton juga yang dituliskan oleh Bang Ariel. Jangan lupa besok malam tanggal 1 Desember 2021 mulai pukul 20.00 WIB. Ada penampilan Leslar di program Ida 2021 Live hanya di Indosiar. Pantengin channelnya, terima kasih semangat. Tuh, bersahabat ya, siapkan cemilan kalian. Siapkan semua teman untuk menonton idola kesengan kita persahabat, ya alhamdulillah, lesti bilar akan tampil satu tanggung di Indosiar. Dan selanjutnya persahabat kita lihat juga nih ada vitamin bahagia yang kita dapatkan dari dilalasi kejora langsung ya, masya Allah, akhirnya idola kita Nongol juga walaupun jalur iklan, jalur IG ya persahabat ya, sepertinya ini unggahan kemarin yang baru di posting aja persahabat ya. Doakan, mudah-mudahan kita selalu sukses dan selalu bahagia. Kita tentu merasa bangga banget kepada lesi kejoreng Outfitnya selam kece, wah sahabat ya, masya Allah. Dan kita lihat juga ke kabar berikutnya. Ada sebuah kabar info juga dari Buar Siti Ahmad soal acara malam ini di Indosiar akan live jam. 6 sore persahabat ya acara lahir Rans wow kita lihat di kalimat kansen yang dituliskan oleh Ibu Harsiwi momen bahagia akhirnya tiba bersama seluruh keluarga Rans Entertainment Indosiar akan diperlihatkan pertama kali rupa tampan adik tersayang dari A. Arafatar sore ini wah wow, ingin tahu banyak seperti apa ya kira-kira wajah baby R Ingin tahu juga kira-kira kepanjangan BBR siapa? Tunggu pengumuman AA Rafi kita 17-17 sore ini Dalam lahiran nomor 2 pukul 18.00 WIB Live eksklusif di IndonesiaRvd.com dan Rans Entertainment Ini langsung kabar resmi dari Ibu Harsiwi Ahmad Bahwa acara lahiran akan dihadirkan sore hari ini Jam 6 Sore kita lihat di kolom komentar, banyak tanggapan yang diberikan dari para fans Sejati Leslar yakni dari akun Instagram Ahnaf Zadawardani mengatakan berharap ada 7 bulanan BBL dan saat lahiran juga ada live-nya di Indosiar, semoga Butsiwi kabulkan, amin. Dan selanjutnya komentar lain diberikan dari akun Reshi Rahmat mengatakan Next, last ya Bu, Indosiar bentar lagi punya cucu, Masya Allah banget, kita aminkan doa-doa baik, mudah-mudahan juga didengar oleh Bu Harsiwi, mudah-mudahan Lesti dan Bilar untuk lahiran senang di Persahabat ya. bisa di live juga di Indosiar. Kita masih menunggu kabar kejutan hingga mencidukan vitamin manja terbaru di siang hari ini. Jangan kemana-mana total stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya. Ini dan informasi di siang hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang bin Ucapkan. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.